Hasil Pertandingan Real Madrid versus LC Real Madrid TV telah merangkum hasil pertandingan antara Real Madrid versus LC tadi malam dan berikut hasil ulasannya. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, konfirmasi ajukan tawaran untuk Neymar. Bis menduga Neymar Barcelona dan Santos berkolusi untuk menutupi nilai transfer pemain berusia 30 tahun itu. Yang sebenarnya, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, mengonfirmasi bahwa pihak klub telah mengajukan tawaran untuk Neymar sebelum sang pemain meninggalkan Santos ke Barcelona. Perez membeberkan bukti di persidangan Neymar setelah perusahaan investasi Brasil, DIS, yang memiliki 40 hak atas Neymar, telah mengajukan gugatan terhadap Barcelona terkait kompensasi transfer asli bintang PSG itu. Saya tidak tahu Neymar, saya tidak pernah berbicara dengannya secara pribadi. Kami tertarik untuk mengontraknya sekitar 10 tahun lalu. Pada 2011, Madrid mengajukan tawaran kepada Santos untuk Neymar saya yakin itu di angka 45 juta euro itu tertulis di rangkuman ucap Perez para pemain pergi kemanapun mereka ingin pergi saya pikir Neymar ingin pergi ke Barcelona dan itulah mengapa dia pindah ke Barcelona tawaran pada 2011 adalah 45 juta euro bukan 60 juta euro saya tidak tahu atau ingat apakah Dis punya hak atas Neymar. Saya ingat mereka mengirimi kami surat. Saya tidak ingat pernah bertemu atau berbicara dengan Juan Figer. Saya tidak ingat apa-apa. Kami telah menyediakan semua dokumentasi. Saya tidak terlibat apapun. Saya kira kami tidak menanggapi surat Dis karena kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan.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 Berjalannya waktu, nasib kalian, Mbappe di PSG tidak semulus jalan tol. Mbappe yang dikabarkan punya hak istimewa bisa menentukan spot tim dan menunjuk pelatih, rupanya penuh drama. Mbappe dikabarkan tidak kerasan di PSG, belum lagi dirinya dan Neymar masih terus digosipkan retak hubungannya. Mbappe, rumor terbaru disebutkan mau tinggalkan PSG di musim dingin Januari, akan tetapi pihak klub membantahnya.